Namanya Lukota, barang yang ditemukan sudah setahun, ada sama kita dan sudah diiklankan. Allah, Allah, Allah, Allah. Bagaimana hukum menjual barang temuan? Kalau sudah satu tahun, ya, namanya Lukota, barang yang ditemukan sudah setahun, ada sama kita dan sudah diiklankan dalam setahun itu saya temukan handphone di disini saya temukan begini diiklankan terus tahun. tidak ada yang mengaku, maka boleh kalau sudah setahun kalau belum, tidak boleh sama sekali Ya, dan saya sudah pernah ajarkan teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang di antara kita menemukan sesuatu jangan diambil, biarkan aja di tempatnya, mungkin kita angkat handphone itu, mungkin 5 menit 10 menit lagi orangnya kembali, kita nggak tahu jadi tidak usah disentuh karena kita menyentuhnya mengangkatnya ada iklan ada ada hukum syari' sendiri harus diiklankan selama setahun itu kalau tidak ada baru kemudian jadi hak kita setahun diiklankan bukan disembunyikan ya, ya harus jelas ya dia simpan di lemarinya dulu nanti sudah bulan ke-12 supaya orangnya sudah lupa baru diiklanin nggak boleh الحمد لله رب